Halo teman-teman sahabat penyuluh yang budiman, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dalam melaksanakan tugas dimanapun kita berada. Kementerian Pertanian terus berinovasi dalam mengembangkan sistem informasi pertanian berbasis elektronik. Para penyuluh pertanian sejagat raya pasti sudah tahu, tentang aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simlutan terbaru yang beberapa hari kemarin telah launching. Nah setelah Simlutan 2022 ini diupgrade maka ada beberapa fitur-fitur atau tampilan yang berubah, mulai dari tampilan profil, daftar penyuluh, hingga sampai ke sistem kerja dalam mengupload data petani maupun data kelompok tani, wah keren sekali bukan. Aplikasi Simlutan 2022 ini diupgrade untuk percepatan data dan keakuratan data dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian, yang berdasarkan data sparsial, dan titik koordinat lahan petani serta data nomor induk kependudukan langsung diverifikasi oleh kependudukan dan pencatatan sipil atau dukcapil jika data tersebut salah atau tidak valid maka otomatis tidak dapat dientry untuk itu disarankan bagi penyuluh pastikan data Anda sudah benar dan akurat sebelum dilaksanakan penentrian nah mari kita coba untuk cek and cek aplikasi simlutan 2022 ini sahabat penyuluh Sahabat penyuluh kita akan coba sistem ini bagaimana cara menambah kelompok tani dan menambah anggota kelompok tani. Setelah menekan menu tambah data maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya silahkan anda isi data-data kelompok tani yang akan ditambahkan ke kesimlutan tersebut dengan benar, yaitu, pilih nama desa, nama poktan, nama-nama pengurus poktan, alamat poktan, tahun berdiri poktan, kelas poktan, serta komoditas-komoditas yang diusahakan oleh poktan tersebut. Setelah data Anda isi semua maka selanjutnya menekan menu simpan data maka data poktan tersebut telah ditambahkan ke Simlutan. Begitu juga selanjutnya dalam penambahan anggota poktan sangatlah mudah dengan syarat data Anda harus benar dan valid karena NIK yang kita upload akan diverifikasi langsung oleh Dukcapil. Perbedaannya Simlutan 2014 mengupload data anggota poktan bisa dalam jumlah yang banyak yaitu upload data file Excel namun simluhtan 2022 upload nama petani harus pernik atau by name bynik. Secara umum aplikasi ini masih banyak fitur-fitur yang belum lengkap untuk diperbaiki, karena simluhtan ini akan terintegrasi dengan ERDKK dan e-reporting, mungkin kementan masih merangkum masukan-masukan dari berbagai ahli dan termasuk juga masukan-masukan dari penyuluh untuk kemudahan dan kebaikan aplikasi simluhtan ini. Sahabat penyuluh yang budiman, Sekian dulu cek-recek tentang aplikasi Simlutan 2022 ini, terima kasih.